Akun Instagram pribadinya satu jam yang lalu menginfokan kembali acara Welcome Baby L yang akan hadir besok malam akan disiarkan secara live pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Perhatikan di kalimat kesan info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi. Halo para auntie dan uncle online Baby L. Sudah diingetin lagi nih sama BBL, besok lihat wajah BBL pertama kali. mirip Papa atau Bunda ya, akan dihadiri pula oleh sahabat Papa dan Bunda lo jangan sampai ketinggalan. Aunty dan Uncle Online welcome BBL besok malam, Sabtu 8 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar Salam hangat, Hersiwi Ahmad. Ini info penting, ini resmi dari Indosiar Dan tentunya Ibu Harsiwi Ahmad yang menginfokan Besok malam kita akan disuguhkan kabar spesial bahagia Welcome BBL Perdana di Indosiar Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan sukses Di postingan Ibu Harsiwi ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari Teh Fitri Karina yang ikut berkomentar Wah, wow, sudah gak sabar pastinya, luar biasa banget persahabat wctv Fitri juga sudah menantikan kehadiran BBL ingin melihat wajah pertama kali yang tentunya kita akan saksikan bersama-sama dalam acara Welcome BBL besok malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat ini disiarkan secara live persahabat ya di Indosiar untuk berikutnya juga, selain Ibu Harsiwi, Indosiar Siar juga menginfokan secara resmi persahabat ya, satu hari lagi persiapan menyambut BBL. Tentu di sini juga sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan. Menuju welcome BBL dalam satu hari lagi, kita akan lihat BBL bersama Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar untuk pertama kalinya. Saksikan Welcome BBL besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Eksklusif hanya di Indosiar dan video.com Tunggu sahabat ya Tak bosan-bosannya tentunya mengingatkan agar kalian tidak lupa Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan acara-acara spesial yang paling kita tunggu yakni acara Welcome Baby yang akan dihadirkan besok malam Mudah-mudahan semuanya acara diberikan kelancaran Amin ya robbal Alamin Dan selanjutnya juga perhatikan persahabat ya Tentunya kita mendapatkan info spesial ketika live Instagram Pak Ferry tadi pagi Tentu di ending persahabat ya terpantau ini kakak Rizky Bilar ternyata ikut berkomentar di live Instagramnya Pak Ferry Fernandez Ini sih luar biasa banget ya, perhatikan Kakak Bilar berkomentar mobilnya bisa ngangkut ribuan orang Katanya tuh, wow, bikin ngakak aja nih persahabat ya Postingan ini pun diripas kembali oleh akun Razi Leslar 24 Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan Terpantau di ending, akhirnya Kakak ikutan komentar, mobil Paperi mewah ribuan orang di dalamnya Hahaha, <tuh>, katanya teman sahabat ya <tuh>, Tentunya doakan saja Mudah-mudahan idola kesayangan Selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan, amin Ya robbal alamin Selanjutnya Ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan Perhatikan dari akun Kucingku886 Leslar Ini menginfokan kabar spesial Bahagia banget persahabat ya, Perhatikan ada sebuah info di Cintani Kita Yang tentunya ini membuat kita semakin bahagia Karena Rizky Bilar, persahabat, ya Masya Allah banget Tepat tanggal 6 Januari tahun kemarin Kakak Rizky Bilar main di sinetron Cintani Kita Berperan sebagai sutradara dan tentunya pada tanggal yang sama Di tanggal 6 Januari 2022 kemarin Rizky Bilal menjadi sutradara beneran. men istri tercintanya. Persahabat ya, ini luar biasa banget persahabat ya. Tentunya gak menyangka. Satu tahun yang lalu berperan menjadi sutradara. Dan akhirnya menjadi sutradara beneran. Ini sih luar biasa. Mudah-mudahan saja tentunya kebahagiaan kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Di postingan ini juga, perhatikan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah. Tepat tanggal 6 Januari tahun kemarin Rizky Bilar main sinetron Cinta Nikita berperan sebagai sutradara Dan pada tanggal yang sama Di tanggal 6 Januari 2022 Rizky Bilar menjadi sutradara beneran mensutradarai istrinya tercinta Wow, luar biasa bersahabatnya Subhanallah Tentunya keajaiban yang sangat luar biasa, tidak ada yang menyangka Mudah-mudahan rezeki adalah kesayangan selalu lancar Dan selalu banyak doa, dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar kabar berikutnya juga perhatikan hati kamar sahabat ya, Ada sebuah kata-kata yang sangat bijak banget nih dari al 2w.id Ini ungan teribagi, Masya Allah banget ya Kalimat bijaknya, mulailah bijak bersosial media Jaga jari jemarimu dari kata-kata buruk yang menyakiti orang lain Sejatinya, kita tidak pernah tahu sebenar-benarnya kehidupan orang lain Jaga jari, jaga hati, dan jaga agar tidak menyakiti Ini kata-kata bijak sekaligus Ini tentunya mengingatkan kepada kita semua untuk bersosial media dengan baik Yuk sama-sama kita support yang terbaik saja Fokus dengan satu tujuan: mendoakan mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga. Dan jangan sampai lupa, untuk besok malam kita harus trendingkan single terbaru di Dayak Lesti Kejora dengan judul "Lentera". Kita masih menunggu kabar baik.